Okay, dibuka. Kita akan belajar membuat screen pada sablon. Ya, yeah. oke. Okay, nah, sekarang ini dituang ke sana. Ini <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> oke, okay, itu dituang sini ya. Dituang situ, oke. Okay. Kebanyakan taruh lagi sini, sayang ya. Nah, cukup segini aja. Oke, okay. cukup segini aja ya, dan terlalu banyak. Ya, ini tutup lagi. Oke, okay. nah ini satu tutup botol aja, dikit. Iya, nggak terlalu banyak. aja ya, oke, okay. terus aduk, okay. ini, aduk hingga merata ya, oke, okay. apa? Jadi dari sini ke sini nah ini ditunggu beberapa menit ya sampai ada bintik-bintik kayak gitu Nah, jadi ini sampai rata ya. Jadi bisa dilihat bilang. Di okay. Sudah rata ya. Nah, terus caranya diapain? Di Nah, terlalu dekat ya. nah begitu hasil sablon beras ini. <tuh> Oke, okay, selanjutnya kita jemur lagi ya. Lagi. Nanti bagus nggak di punggungnya, udah, di baju. Sudah, beres ya, oke. Okay. selanjutnya dijemur lagi. Oke ya. Oke. Okay. Okay. Nah, untuk selanjutnya, maka kita ini sudah jadi ya. Nah, jadi. nah, maka kita akan dikasih ini seri X penguat obat abdruk ya penguat obat abdruk ini warnanya merah kita ituin ya kita tuangkan aja ke sini ya Terus, uh, uh, um, Ugh <sighs> Uh huh? <test noise> <laughs> ¡Bienes!